Di satu ini ya, satu ini 20 puluh nt murah murah meriah. Hmm, kita juga bisa kasih bumbu sendiri cetakannya guys Oh, dan banget ya cetakannya jadi satu-satu kayak gitu. Ini sebenarnya telur puyuh. Kayak di Indonesia belum ada ya. apa kayak di Indonesia ya sebenarnya cuma cetakannya aja yang wah unik banget caranya kemana kali bayarnya ambilin nggak pak, nggak banyak uang kok lucu banget ya dia nggak papa Ini di Indonesia banyak juga, cuma ini caranya unik, cetakannya udah kayak gini. Saya, ini ayo, aku iya saya ini ayo Indonesia ya, iway tu ayam yo, puyam cak memo. Oh. Eh, satu. ya, lihat. Taiwan cetakannya, so guys. Oh. Keren banget ya cetakannya jadi satu-satu kayak gitu. Ini telur puyu. Saya di Indonesia belum ada ya. Hmm. Jadi ini enggak ada campuran tepungnya ya. Ini semuanya telur. Oh ya. <laughs> Halo. Wah, ini udah mateng, Guys. Kurang gak sih? Nenek ntar dikasih aku jangan terlalu pedes nanti buat nenek satu. Dia ya, hmm? dia suka pedes kok. terlalu hmm. Jadi satu ini ya. Satu ini 20 mt murah-murah meriah. Hmm, kita juga bisa kasih bumbu sendiri, bisa <laughs> bumbu. Tuh. Enak banget loh. bawa tong sis nah, enak, wah. Jadi kita bisa kasih bumbu kecap sendiri, kecap saus sendiri, guys. Sesuka hati kita. Aku jadiin satu aja, kamu satu. Kurang nggak kamunya? Guys. Nah, ini semuanya telur ya. Jadi nggak ada tambahan tepung terigunya ah, mbaknya cantik <laughs> yes. kalau kita kasih cheese keju itu harganya 40 NT tujuh 7 satu tusuknya itu 7 tusuk guys yes. bumbunya juga banyak banget kita bisa pilih bumbunya ini kayak hahaha jadi kita bisa kasih bumbu sendiri Oke okay guys, thank you yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian ya. Hmm. 東西了。哦,OK,OK。我忘記沒有告訴你,我已經有那個出漏。知道你們不知道。謝謝,謝謝,謝謝。guys. aku sekarang lagi beli ini, apa ya namanya kalau di Indonesia? Jangan lupa kalian sebelum nonton ini Jangan lupa like, comment, and subscribe Juga share ke media sosial kalian ya guys nah, uh, Jadi satu jauh, bungkusnya itu 50 NT Atau sekitar 25 jauh, ribu Bola-bola Ini jauh. ya, jauh, ini di dalamnya tuh ada apa cumi gurita, guys. Jadi, seperti ini tuh. Sebenarnya, nggak dikasih taburan, rempah ini juga nggak apa-apa. Hmm. Di dalamnya itu ada cumi dan guritanya, ya. Macem-macem, kita bisa request mau isian apa gitu, kan? Pisang ada badan nanti, pokoknya caranya seperti bikin martabak telur. Cuma ini bedanya bahan dasarnya itu dari. Okay.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 Jajan kuliner hari ini sudah cukup ya Aku belanjanya untuk malam ini Kalau udah nyobain satu Bakalan terus-terusan pengen nyobain Karena rasanya tuh gak ngebosenin Wow, sangat yes. oke kita lihat wow, hasilnya, keren banget ya. Hmm. Satu bungkusnya 60 ente Oke. udah tiga macam. ini <laughs> hmm. semuanya bahan hai, kita bisa kasih bumbu hai, daging Taiwan oh, itu juga bulet-bulet Mbak Mbak. pengen Apa? ini apa ini. Ayam. ayam ayam siro, siro. Si. <laughs> kayak oke okay guys kita lihat nasi goreng alat Taiwan